Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta leslar Lovers Dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat berjumpa Dan bergabung kembali di channel Kesayangan kalian di TV Yang akan mengabarkan Kabar terbaru seputar Leslie Gejorada Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada ungan spesial banget nih dari Bang Adlin persahabat tidak ya, akan berbahagia bahwa Bang Adlin tentunya hari ini sudah melaksanakan akad nikah persahabat ya wow foto bareng Bang Adlin nih pengantin baru dengan pab dan siyah masya Allah banget mudah-mudahan. Bang Adlin selalu bahagia dan selalu menjadi keluarga yang sakinah Mawadah Marohma Amin Dan kita lihat persahabatnya salvo kalimat yang dituliskan oleh Bang Adlin Ketua Medan katanya tuh Daniel Edy 46 Masyalah banget ya semangat terus Mudah-mudahan Bang Adlin juga selalu mensupport Lesti dan Bilar Unggahan ini diripost kembali oleh Angkun Family underscore 23 Ada kalimat kansan juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Selamat Bang Adlin Rambi, semoga menjadi keluarga Sakina Mawadawarohma dan cepat diberikan anak yang lucu-lucu, amin. Dan kita lihat juga nih, banyak komentar, banyak tanggapan yang sangat positif dari para fans, salah satunya dari akun Nurhanik73, mengatakan dalam kolom komentar. Selamat menempuh hidup baru, Bang Adlin. Semoga selama WA amin masya Allah banget yang selalu saja banyak komentar positif. Persahabat ya untuk Leslar, masya Allah. Mudah-mudahan tentunya selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik Lesli dan Bilar. Selanjutnya, persahabat ya masih di akun Instagram yang sama. Persahabat Yang diunggah di IG ya. Bang Faldi Akbar membuat kita penasaran juga persahabat ya lagi di showroom mobil mewah nih persahabat ya Membuat kita penasaran membuat kita semakin kepo aja nih persahabat ya Bakal ada kejutan atau sesuatu yang sangat membuat kita penasaran persahabat ya Kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan dari para fans sejati Yakni dari akun ani 74 Leslar mengatakan ini lagi mau podcast kayaknya sama orang kaya yang jualan supercar tuh persahabat ya Dan ada jawaban komentar juga nih dari akun Putri Ayuk1101 Yang Rudi Salim itu apa ya? Semoga aja deh ditunggu vlognya tuh persahabat ya Semua penasaran? Apa mungkin? Tentu bersama Rudi Salim Persahabat ya, sebelumnya juga kita mendapatkan info dari Rudy Salim langsung persahabatnya soal tentunya kejutan bersama Leslar. Tanya apa ke Lesti Kejora dan Rizky Bilar tuh bakal ada podcast kah bersama konglomerat ini persahabatnya? Mudah-mudahan saja ada sesuatu kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat nih Masih belum off on di Cinta Abadi Leslar ya Detik-detik tentunya Kakak Bilar ini naik balon udara Dan tidak lagi si kejuara menangis Sedih persahabat ya Tidak bisa ikut naik balon udara Dan tentunya ini mengandung bawang 5 kilo tuh persahabat ya <laughs> Sedih banget Bumil pengen naik balon tapi bahaya untuk utung demi kebaikan Tentunya mudah-mudahan saja Dede LSD Setelah lahiran bisa OTW ke Turki kembali Dan bisa naik badan udara Amin Tentunya ini part yang paling Tentunya membuat kita mewek nih persahabat ya, Kita sedih melihat Dede LSD Menangis dan tentunya melihat Kakak Bilar Ini lambaikan tangan dada-dada kepada Dede LSD Masya Allah membuat kita semakin menangis Persahabatnya mudah-mudahan saja Didek Lasty dan kakak biar selalu diberikan kebahagiaan Amin Hingga banyak sekali komentar yang diberikan yakni salah satunya dari akun Yuni Fahri 2 Mengatakan tadi paspart ini Mewek saya sampai anakku bilang kasihan ya bu Kak Leslie pingin naik tapi gak boleh naik soalnya hamil Apalagi pas kakak Bilar sedih wajahnya di atas juga tidak bisa menikmati pemandangan Karena masih kepikiran sama dedek tuh persahabatnya. Memang luar biasa Idola kita selalu saja membuat kita bahagia, bangga dan ikut momen haru persahabatnya Saat melihat idola kita merasakan sedih persahabatnya. Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid Mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya juga bersahabat ya, Ada info dari Ibu Harsiwi Ahmad ya tentunya Ibu Harsiwi menginfokan bahwa malam hari ini Bakal ada acara Semarak Industriar 2021 di Pulau Kalimantan Jam 20.30 WIB nih persahabat ya Tentu di sini banyak sekali komentar yang kangen sama Leslar persahabat, ya Dari akun BU underscore Mugiono Kangen Leslar Ibu Siwi katanya tuh persahabat ya Semua kangen sama Leslar Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Mewa Gimin mengatakan nunggu Leslar tampil lagi love love love love Wow luar biasa banget persahabat ya Dan juga kita lihat komentar dari akun Instagram Nelly Momirafa mengatakan kangen Leslar di panggung Indosiar Semua sudah kangen Leslar tampil di panggung Indosiar persahabat ya Mudah-mudahan saja tentunya Ibu Siwi menghadirkan idola kita sebagai bintang tamu di acara Indosiar kita masih menunggu kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana, biar kalian tidak ketinggalan cidukan vitamin baru dari idola kita di lesti kecerahan kakak Aris Bilar. Ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mencapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.